Lagi-lagi jalan Kabupaten Penghubung antar desa maupun Kecamatan menelan korban kembali. Korbannya di Desa Meranti, Kecamatan Tanah Kabupaten Merang bermula saat pemuda tersebut melaju dengan motor dari arah utara menuju ke arah barat dengan kecepatan cukup lumayan. Sesampainya di lokasi kejadian, korban tidak bisa mengerim kendaraan yang lantas masuk ke jurang jalan tersebut. Diperkirakan jalan tersebut kedalaman. 10 Meter. Korban langsung segera dievakuasi oleh warga ke Puskesmas Meranti, sedangkan kendaraan sepeda yang baru bisa dievakuasi pada pagi harinya. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat dengan kondisi hujan yang sangat lebat. Ini adalah korban kedua kalinya yang masuk ke dalam jalan tersebut. Usai kejadian tersebut, satu unit ambulans dari Puskesmas Meranti membawanya ke Rantau Panjang beginilah kondisi jalan yang ambrol beberapa bulan yang lalu pasca diterjang hujan deras jalan kabupaten penghubung antar kecamatan maupun desa terputus hingga saat ini belum ada tindakan pembangunan dari BPBD maupun PUPR Kabupaten Merangin. tadi malam eh, satu unit motor pemuda masuk ke keadaan jalan putus lagi. Berikut ini video detik-detik evakuasi kendaraan yang masuk ke dalam jurang jalan yang putus Evakuasi kendaraan tersebut sangatlah dramatis Harapan warga setelah kejadian korban kedua kalinya Berharap agar segera ada pembunuhan jalan dari Dinas PUPR Kabupaten Merangin Dari Merangin Jambi, channel Bambang Esa Putra mengabarkan.